Anjir, tembak dong. Nah, anjir. Oke, kita bawa 2 juta di panen 38 delapan main di Inches, Semoga profit. Kita baik. Kita lima Coba ya dulu. Eh, buat yang jangan lupa ya pakai kode referral slotter tenga double sama buat yang lagi nonton jangan lupa di like, komen, share, subscribe semuanya, oke? Okay? Oke. Okay. Jangan lupa juga dibunyiin, tombol loncengnya dibunyii, tekan maksud gue. Merah hmm. Oke, pecah tembak ke hmm, bintangnya pecah tembak dong tembak dong ir sihir nih ir Mir, nggak ya mau, nggak mau bisikir. Bulannya pecah, cakep. Tembak ya lo kali sepuluh dalam juta tuh, anjir. Tembak dong. Ah, aja! 8 juta! Pecah Bisa ini ngaco? Oh gila sih. Panen dong ini begini anjing. Mana pedulian panen dong? Gratisannya mana sayang? Hmm? Coba kita ke turunin bed turunin bed dulu aja ya, takut wih kalau sudah sedot nah, anjing anjing ketiga, ketiga tiga doang co, orang yang empat jadi tiga hijau, ya birunya bulannya ya ampun hmm. mana dulu deh kita bayar 1 juta Semoga profit. Semoga profit, profit, profit, profit, profit. Aduh. Tembak Mir. Mir, tembak Mir. Mirna tembak Mirna. Mirna tembak Mirna. Mirna, tembak, Mirna. Sana yang bener jir weeey top simbol pecahin top simbol pecahin Oke mau pecah gitu asyik dapat nice co sensanya dong sayang nah cakep pecah lagi toskanya kasih birunya kasih merahnya kasih cakep anjir bintangnya boleh cakep sensa coy ditunggu-tunggu dateng juga mantap ayo dong, dong sensanya yang gede kek biar profit banyak anjing kuningnya udah mau pecah. Di amplop. Cakep, bintangnya kasih pecah. Nah, anjir, gua pikir bintangnya mau pecah langsat, kurang satu padahal lu. Parah banget. Lumayan deh, 12 masih balik modal yang penting. Anjir, cari lagi. Tapi, bro, ya, bintang pecah enggak? Anjir, Hmm bulannya pecah. Ya, udah deh. Uh, gua Karena ada profit, mending gua WD dulu aja ya Oke okay, guys, gua pamit deh Jangan lupa gue mainnya di tiga 138 Kalau mau jangan lupa pakai kode referral Pas lot terpikirnya double Khususnya digabung ya Sama buat yang lain nonton Di like, comment, share, subscribe diteken tombol loncengnya gua pamit dulu, bye bye guys